Tapi gini sih pincang dua anggota di awal-awal pasti -awal mereka bakal berubah. 20, berubah 20, mereka, 20, mereka yang tadinya ofensif mungkin bakal lebih defensif lagi. Yep. Yang udah defensif makin defensif lagi. Mm -hmm. Yang tadi masuk zona kehat. jadi oh. agak sedikit lama masuk zona. Apalagi MSC gitu nah, kan itu yang itu memang dia. terkenal late rotation team gitu dengan sudah kehilangan dua penggawa mereka. Pastinya nanti kita bakalan tidak bisa melihat MSC di ini ya sun enough gitu yep. atau di menit-menit selanjutnya dari menit 11 kita yang sudah terlihat. Tapi kita juga sudah mereset, guys. Ya, ini udah bagus, cok. Mainan cok, manggis yang sudah berjaga. jangan Ya, untuk bisa menghalau pergerakan dari TJB, tapi balik lagi ke MSJ yang sudah ada gua sempat mention. Ternyata, tapi gak enak badan, kata bawa. Tapi ditungguin oleh TJB, nah TJB penuh kindong, biar bisa bantu-bantu tim Indonesia naik ke atas ya, kan TJB? Satar, satar, satar barisan paling depan dari Gede yang sudah mulai memantau pergerakan dari TJB belum ada pergerakan nice. dari satar yo, TJB bakal menunggu untuk pergerakan anggota-anggota Gede yang lainnya TJB Gede 81. bisa yuk ratain anggota yuk mereka ada beberapa lompatan-lompatan manja yang sudah mulai ter-spot. Oke satar melihat satu Ini bakal menunggu lebih lama lagi ini longsi sebenarnya ada di Engkleh okay. dari sarang Ii. satar tembakan karena okay. ke arah sniper malu oh, di bergerak dan longsi masih cowok. belum ditembak oleh sarang satar sebuah disiplin yang benar-benar man dari satar akhirnya gue bisa mengeluarkan oh. Oh. akan ya. melihat kita dulu, dulu yang, yang lain. Bisa bernafas, yang tidak bisa Salam dari Nugi, gelup, ya. siap. Tim kali ini karena... Disiplin, gempuran di belakangnya banyak dari orang di arah tim Starl World dan nampaknya dengan gempuran tersebut DWG juga sudah mulai menyiapkan defensive line mereka sehadap mereka oh itu iya, lebih prima lagi tapi Genesis top gigs enggak cuma berhadapan dengan satu Bodyfall tim galak, saja cok. ternyata juga ada tim Gila NBA guys yang 5, besar. Ya, wow, 5 besar wah besar saya guys N untuk kali ini sementara satu 5 besar saya benar, guys di liga guys Berbanget kaliin. Eh, oh, ini berarti Cina kayaknya Cina sih di Grand Final. Ya. Si Satar selanjutnya. Mungkin, mungkin lah. karena dia udah bener-bener nahan banget dari tadi down. Satar jadi sabar nanti. Sambil memikirkan apakah Satar jadi sabar itu akan menjadi sebuah jadi hal yang membuat China dunia PUBG ya? Mobile semakin bergetar. Waduh. <laughs> Apa coba nice gua. Aduh, nice bagi. nice. Waduh, gua samanya kanan, coy. Tapi Lu udah keracunan sampo Pantun ya? Seperti Keracunan PMGC Talks gue. Lagi. stop stop stop Stekat aja. <laughs> Tetapi nampaknya kalau misalnya kita balik lagi fokus ke arah map ini lihat yeah. semua. Oh fase dapat Tong Jabau barat karena zona menuju ke arah timur seperti halnya sekarang Face Clan yang bertemu dengan TJB oh, ada tidak. beberapa nama juga yang sudah mulai muncul dari elimination oh, no banding, Wow kita. Wow, wow Chaos for, pasta. Wow. Wow. for rifle Spasta rifle TSST semua oh, bertemu guys dan satu korban sudah mulai berjatuhan bahkan Face Clan sudah mendapatkan satu anggota oh, dari alik. Rico kembali bergerak DMG ke tempat yang lebih aman tapi ada tim motor base mereka juga di mencari jalur lain untuk rotasi ke checkpoint mereka yang berikutnya bahkan DWG posisi mereka tersplitkan gila ya guys. pemain sudah masuk ke dalam Tong api eh api Peter area di bagian power kali ini sementara TJB yang masih mencari tempat nyaman Oh, dapet zona lah. dia dapat zona kah? Twilight sebuah rotasi kan ya. Elimination point sudah mulai bertambah ke arah Tower Dua elimination mereka kumpulkan sejauh ini sampai menit ke-13. Dan pastinya yang ingin elimination point juga adanya tim Rigot yang sudah mulai melihat adanya beberapa pergerakan di depan muka wow. mereka tembakan-tembakan zoning out juga sudah mulai dilontarkan pun begitu juga dengan tim face clan yang kali Sekarang ini, ini berhadapan ya dengan tim ya galaxy seperti halnya dengan BTR center bang tadi ini wow. masih deket-deketan ya sama ms yang tadi ya, kayaknya udah ha, udah mulai agak berjarak sih dan hmm. tadi agak berdekatan terus sudah mulai berjarak juga bahkan hmm. kali ini ada face clan juga di sekitar uh, Nick fire dari Dewey, siapa tahu kalau kita pantau dari kondisi tiga tim yang berdekatan ini, uh, Nikmah, lalu ada base clean dan juga ada 628 namun belum ada fight commit di antara ketiga tim ini. Hanya sekedar mencari-cari informasi aja, bahkan ada gede di sekitar uh, area perkayuan ini. Mee-weet dah, ktp aja lo minta uh, ganti-ganti lo. Akan, uh, udah bagus ini, cok. Dari dan juga nikmah, karena. Wah, udah wow, zona gede, lagi guys BTR juga bisa, juga zona. Semuanya. Gede juga zona Apalagi nih. Gede juga masih bisa menahan angle-angle yang lainnya juga. Mereka ini kenapa Sampai suka pakai warna kuning? Nampaknya ya? bakalan menahan angle ke arah tim six to eight di sebelah kanan. Wow, fase ng kelihatan nama satar nih juga dengan dan juga yang lagi -lagi masih dalam satu area Zona ke kanan, kanan, guys. Karena minta saat power, guys. masih belum. Kita ada. lihat, guys. Zonanya Tukung kemana lagi? Kemana ini perang perang pirasat gua atau gimana? Kenapa zonanya sias cepet sias banget sias ya? Dibangun oleh mereka. Hmm, mereka bakal dulu sih, hmm. ini masih masuk untuk tinggal untuk seperti apa dan tadi Oh, gua kira ada di Cepet banget. Iya iya kan? Ini sebenarnya setupnya ini masih masa lalu gitu. GD yang kita lihat di PMPL pertama kali mereka startnya mereka yeah, di PMPL, PMPL waktu cepet itu, gitu. uh, yang strateginya itu agak ngesplit kayak satu satu dua atau bahkan dua dua yang mereka lakukan. Cuma entah kenapa kayak gue punya pendapat mengenai hmm, okay, strategi mereka saat itu dan mereka bangek loh suka. Yang dilakukan sama tim Cina juga. Wah zonanya ke kanan lagi. Lebih powerful atas sekarang guys ya. Oh ini lagi wisata masa lalu. Yo. mereka ya. Gitu, Wah apakah? Pusahaan GD akan menjadi kata, GD Pfizer lagi, guys. Ya katak Pfizer. pfizer, pfizer. Depan wow. masuk dari arah Apakah Zonat. ada yang akan bermain TG, di, di air? Juga dari arah-arah tebing-tebing ini terdapat tim TJB. kita lihat di juga sini sama-sama. Tim kriptics di depan sana. GD akan, akan menjadi pasukan air lagi, kah? Juga terlalu saat ini, tapi kita akan fokus sudah mulai pecah antara. Dan juga DWG kali ini yang hanya akan bermain dengan dua penggawa saja betul dua yang lainnya sudah Jadi, dipulangkan bizar. karena lobby masih 15 tim karena baru di C akan dipulangkan karena lebih namun kalau kita lihat dari arah live statusnya sudah banyak tim yang mulai yang pincang random DWG banget pincang tjb-nya juga dan pincang dan mungkin dapat bagian menyusul, zona guys 20%, 20 air di air ya bisa tapi ternyata masih bisa diselamatkan Jadi mereka masih masuk dengan tiga anggota mereka tentunya dengan kondisi yang agak sedikit nge-split 2-1 mereka juga agak termasuknya agak lebih cepet loh Gini okay, ya. kita kan di sini gede, gitu gede. versus BTR? mereka ke arah atau hmm. tidak hanya gede aja tapi akan ada banyak tim yang oh, akhirnya oh. yolo oh better masuk zona guys tipis banget air. nih karena biasanya kayak gitu ya kalau misalnya, air. Air. Gitu ya. misalnya ada oh. zona di area jam 5 ini cukup hmm. air gitu ada beberapa tim yang kayaknya tudu point banget oke kita kalah pala pala pala aduh woi woi untuk helmnya co co co co aduh kayak Mari kita lihat saja karena kali ini, fokus terlebih dahulu ke arah peperangan yang terjadi eh. di tanah Irenjol kali ini, ya, sudah, eh. juga sudah bisa melihat beberapa pemain dari tim Eh, mm, mamam lo. Dan lo? LP. Ah, Jadi, tadi masih konek oh, dari salah oh, satu. versus gd kita lihat sama-sama di sini teman-teman. Yang, ngincer, malah dia yang kena tembakan dari BTR tadi. Eh, oh. ya, mm. uh, hey, kena bemper mobil. mobil alur malah wow. sedikit dirempet ke arah sport car yang ada di wop, depan. Satar. Satar no! Satar, satarno, satarno, no! Satar no. Ori banget, cok! Jadi korban banget ada drone di jumper yang langsung lompat, guys ya! Wuh, lagi-lagi-lagi lah! Nietzsche lagi kebakaran wop, jenggot, ya guys ya! Debut di tembak-tembak di situ. Alik! untuk tim Genesis Dog Magis dan dengan begitu Fredolian uh. mau membalikkan keadaannya. Nah Bahaya lo susah payah untuk saat ini. Kita dengan balas ya geisha. kita balas Waduh granat yang kranat enak banget itu. Nampaknya masih terlalu jauh posisi dari Boom. Balas yang tadi ya Gesya. Nah debot maju Gesya. Debot debot debot. Waduh mekanik debot. A debot. Aduh mekanik. Aduh mekanik. Aduh mekanik. Kalem. Satat tadi ya. Oh wow, iya tembakan ke langit guys ya Bukan si Madu nih Ashut Wow, rata tes ya guys Ngecil awas jangan nah, jangan nah. jangan ngeluh kena zona jangan nah, jangan ngeluh incil nah. nah. kena zona. Wah, seneng banget dari kalau ngaksiin set up kalau kalau tuh kalau lagi war menang cok. lumayan aja untuk masuk ke tuh zona yang menang tuh enak banget cok enggak tuh cok. nice nice bakal dan Kita balas tadi ya. Yang tadi Uhai itu yang terakhir ya. yang sudah menahan di bagian sebelah kiri sementara Marshall bakal mengokang granatnya cukup matang 4 5 dilemparkan ke arah depan sana meletup masih belum bisa mempercepatkan nukleunya ke arah six to eight bergerak ke arah yang lebih aman lepas dari dua tiga empat smoke yang sudah terpop out di sekitar sini sementara marcelo wow. yang sudah mendapatkan hit partnya masuk oh oh sunan menerima debat begitu dalam namun ternyata low hp dari satu pemain tim kritik oke, dan nampaknya ini dia, yang masuk aja ke dalam air, yaitu tiga tiga karena Sunan di atas sana juga sudah dan bahkan tiga, tiga zat dipulangkan di dan mereka oh, dia, dia tereliminasi 6 di posisi 13. Betul, 12 tim tersisa dan kalau kita lihat juga wow. wah terdepulkan karena lobby langsung fight ke arah tim masih berusaha. selamat, Luxi masih berdarah darah guys. Si Yuhai masuk ke zona, Luxi bertahanlah. Wow. punya angle yang free karena pemain dari dan cukup cerdik. sedikit Nah kan. Loss, atar, no, nah, enak, enak rata, banget cuk ngelihatnya cuk setupnya mereka. kita akan nice. ini harus berhadapan dengan tim Bantang Wah, gini sih, sesuatu yang tereliminasi di posisi juga ke sebelas, tapi kita lihat wow. dari titik yang Kalian masih bisa mengamankan posisi masing-masing untuk saat cok. ini. Betul, tapi sangat disayangkan ternyata dihadang oleh tim Nikma tadi memanfaatkan ketika GD sedang melakukan reset tiba-tiba Nikma join to the fight dan oh, nice tersimpa. try untuk GD gets the game yang ketiga kali ini. Bikeron masih berjuang dengan satu-satunya pemain terakhir mereka yang masih aktif karena oh, Yui yang you hit, you hit, you hit. masih bertahan oh, setelah wow. Lux sudah dipulangkan bertekarah lobby dan Bikeron pun rata. Nice try untuk dua tim Indonesia di game yang ketiga. Masih masih 19 orang yang masih bermain. Well well lagi lagi kita ketik Walaupun point. mereka finish di tengah-tengah, ini bukan belasan posisi mereka. Kill. Mereka berhasil untuk membawa pulang tujuh elimination point untuk GD dan juga 5 I'll elimination try, point try, untuk tim tim kualifikasi. Dan Betul. pastinya Duh ini benar-benar oh, poin yang membuat mereka stabil untuk di kelas sampai sementara. Tetapi Nik kita melanjutkan perbincangan antara 6 tim bahaya, yang masih yes. bertahan untuk saat ini karena lihat, Bog juga sudah mulai terbal banget dilontarkan di berbagai penjuru. Dan kita bakalan fokus Jadi ke arah POV dari naik, Infinity gak versus Faceland Betul sekali Tadi ada tembakan karena Five ya Tapi Five ada di area eh, eh, di ah, oh. Namun ada tembakan yang entah dari mana menjatuhkan pemain dari Infinity Nuzi tumbang ternyata Five Yang Kuma memberikan pelurunya karena pemain dari oh, Infinity Nuzi ini. Langsung diamankan tadi namun masih bisa diselamatkan Kalau itu? tidak di end oleh pemain ah, dari Faceland Dan ternyata oh, Faceland pun rata yeah. Nuzi tadi dengan granatnya sebelum ternocker malah bisa membalikan keadaan dengan begitu cerdik Dan Tiba-tiba lima tim tersisa, Dona. Iya, lima tim nah, saja yang tersisa, mau... tapi Sejar nampaknya kita akan susah. kehilangan satu tim lagi, Kak, sesaat lagi. Karena nampaknya dari mereka semuanya Gila. sudah mulai ternuk down satu persatu for Rivals Untuk seberapa Rival waktu juga. ini? Apakah? Posisinya lagi gak enak banget, karena mereka udah ketahuan, tadi ada granat uh, juga yang sudah dilontarkan ke arah seorang Red. Bahkan Gila, kali ya. ini dari di bakalan langsung aja mencari-cari pemain-pemain dari for Rivals ah, Tetapi... John Buri juga diluluh lantahkan terlebih dahulu oh, di tangan Oh, saya Oke, empat okay. tim tersisa kali ini dimana Nuzi mana? di mana Nuzib bersama dengan Saramela namun ada lemparan Dibana. granat dari tim Nikman. Makanya bakal membuktikan wow, banget dan what? mass damage yang masuk membuat melanya tumbang untuk yang kedua kalinya belum sempat melakukan healing namun ada um, pergerakan dan begitu komit dari nikma tadi mendapatkan dari satu Arab pemain ya. lagi dari tim infinity tentunya dan stalwart yang sudah mulai masuk beberapa anggota mereka dan tinggal wow. top doang yang melakukan setup di arah belakang tentunya dan ini harusnya masih bisa diselamatkan lagi kalau nggak ada lemparan granat berikutnya dari tim nikma tapi ternyata rauf masih memiliki sebuah granat dan uh setup yang begitu menyebar berhasil memulangkan di menuju ke arah lobby. Ya, pihak-pihak dan dengan begitu kita hanya oh. akan melihat aksi dari Nigma Galaxy dan juga Forayle sekali ini berada oh. berada pada apa? Wow. Dan juga ada salah satu oh, pemain oh, juga oh, lagi oh, yang oh. berada di sebelah kanan. Tetapi kita akan fokus terlebih dahulu karena for Forayle sekali ini bermain dengan tiga punggawa mereka berhasil oh. untuk mendongkos satu. Persatu pemain dari NGX bahkan ada granat juga yang dilontarkan nggak cuma satu dua. tetapi ada dua. Tapi Lord masih uh. bisa untuk menggocek atau menjuks dari gerana tersebut. Yes, dan Rauf kayaknya belum kelihatan yang ada di sebelah kanan tentunya dari Polres masih mencari keberadaan salah satu. Nick Mike berapa sih kes di liga? Akan juga dari seorang Lord juga pemain dari Rauf kali ini ada Rauf ini bagus banget pemainnya dah tadi namun satu orang sudah yeah, berhasil mereka amankan ini bakal membuat nikma percaya diri untuk meritek tempat milik for rivals pergerakan yang begitu barbar langsung dibangun oleh tim nikma raul mengambil angle bagian kanan melihat ke arah dua pemain dari tim for rivals namun angle-nya agak sedikit tertutup dona dengan sebuah gundukan kecil di sekitar for rivals ini yang paling enak siapa action udah tinggal nungguin aja nih yeah. mereka yeah. berdua untuk gontokan kan action sebagai last man standing untuk tim Stalwart ini benar-benar kayak terpojong melihat ini, tapi spot juga, spot juga nampaknya ya karena dari tim Nigma Galaxy nggak cuma fokus ke arah Fourravels tapi mereka menyisiri juga bagian-bagian sebelah kiri. Tetapi nampaknya ini akan menjadi pertarungan terakhir antara Fourravels versus Nigma Galaxy. Dan dari Nigma ngotot banget gitu untuk melihat pertandingan pemain dari Fourravels ini untuk diulang dengan menggunakan weapon mereka padahal zona merujuk pada mereka tapi mereka keluar dari zona yang sudah mereka dapatkan untuk mendapatkan sebuah finishing point lagi mendapatkan sebuah elimination lagi atau dua elimination bisa mereka manfaatkan dengan sangat Ada lemparan granat bertubi-tubinya dilontarkan oleh dilontarkan oleh pemain dari varaos pemburu. Wae bom di mana mana nggak habis habis dah bomnya cok. Ini menjadi mimpi oh. buruk walaupun sempat mendapatkan satu dari seorang Reed wow. tapi pemburu ini juga Tuh, sudah mendapatkan satu. tekanan yang begitu berarti dari pemain-pemain nikma sudah bisa, menjatuhkan bisa, satu, satu ada sedikit prediksi dari oh arah pemain-pemain nikma kali ini apakah bisa varaos. Cole Hamdi nih kenop nih. Oh apa bisa pengembang bisa yang di ujung yang di ujung take down satu bersatu dari tim Nikma menjadi malah petak nah, nah, dari zona yang sudah mereka amankan Reed punya Lord teman belum menembakkan dari seorang Reed pemburu pun masih mendapatkan tempat yang begitu tipis dari zone-nya e, ya tetapnya juga ada molly juga yang tadi mencoba dan sekarang kali ini dan juga pemburu langsung saja dia satkan perjalanan Nick magelang sih mendapatkan winer winer keenjir di game yang ketiga ini dengan total 15 point. Betul 15 point.